Yo yo what's up bro, okay, bro hari ini gua akan syuting lagi sketsa. -ah. Aduh gua pusing banget mau buat konten apa, bro. Mau syuting lagi, mudah-mudahan kalian suka dengan konten sketsa -ah aku. Oke. Okay, let's go. yu babati temen uh. aku uh. wong koyo aku barang kok gabruk Ayo ya, yang kopi, aja. Nah, ya. jeruk kamariku angin kusut ku, ku, oh iya doa ini kenapa nanti oh. kalau kopi juga ngalah gua ketelek kok nginep Pak baik ini kumah kuyo suka ya ini Pak Pedas sih parangnya, nggak itu. ya yo, masuk rumah ya. salah om ini kesel lemah yo tek saitar yo bapak yo aku itu lanjutnya tuh jaga habis lumayan lah. Semari sangka doa nih, huh? mau tinggal sawah masa kedua nih. kan kita legok minagi plan ulonnya terus aku terus aku jual kasih kau duri panen tak yang ya sayang ikun koma yan lagi hah kau mau tuh? Lo, uh. caeke huh? kok malah kumpul batal engko posomu. Mentas-mentas, <laughs> mentas. Hah,